Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel belajar kontur. Ya, guys. Kali ini aku akan membuat tutorial cara menghitung aljabar kelas 8. Ya, guys. Untuk soal nomor 1. Ditukan bentuk sederhana dari 4 3x 2 9, 3 6 X min 5. Sama dengan 4 kita kalikan dengan 3 X Ditambah 4 x 2 min 3 x 6 X Min 3 x 5 Sama dengan 12 X Plus 8 min 18 X E, min 15 kemudian setelah ini kita kelompokkan plus e min 18 x e, 8 x e, 8 min 15 sama dengan min 6 e min 7 jadi bentuk sederhana dari 4 x 3 x e 2 min 3 x 6 x e min 5 sama dengan min 6 x e min 7 soal nomor 2 untuk sederhana dari 4 Kali 2 X e, Min 5 Y e, Min 5 Kali e, X Min 3 Y e. Sama dengan 4 kali 2 X e, Min 4 kali 5 Y e, Min 5 kali X e, Y. sama dengan 8X e, min 20Y e, min 5X e, min 15Y e. kita kelompokkan lagi 8X e, min 5X e, min 20Y e, min 15Y e. sama dengan 3X e, min 35Y e. jadi tentu sederhana dari 4 x 2 x 5y 5 x 3y 3 x x 3 x 5y skala nomor 3 3 x Egg 2x X Egg Plus Satu, sama dengan x Egg kali X egg, 3 X kali 3 egg, egg, kali egg, plus egg, egg, kali 1, sama dengan 3, X kuadrat Min 9 X Min 2 X kuadrat 2 X Sama dengan 3 X kuadrat Min 2 X kuadrat Min 9 X 2 X Sama dengan X kuadrat min 7 X jadi hasil dari 3 X X min 3 min 2 X X plus 1 sama dengan X kuadrat Min 7 X Hasil penjumlahan Dari Min 7 X 5 dan 2 X Min 3 Sama dengan Min 7 X 5 Ditambah 2 X Min 3 Sama dengan Min 7x, plus 2x ditambah 5x 3, sama dengan min 5x ditambah 2, jadi hasil penjumlahan dari min 7x.